Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan like? Ya, hari ini banyak banget dari subscriber kita tuh yang pelit banget ya, untuk menekan tombol like aja ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol like-nya, silahkan ditekan dulu tombol like-nya supaya aku lebih semangat lagi untuk memberikan informasi dan edukasi terkait tentang aplikasi pinjaman uang.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 Pertanyaan tentang debt collector lapangan ada atau tidak di daerah mana untuk aplikasi apa Kalian bisa sharing di kolom komentar di bawah video ini dengan catatan Tidak meninggalkan nomor handphone apapun Hari ini kita khawatir masih banyak orang-orang dan oknum-oknum yang super tega Melakukan penipuan kepada saudara-saudaranya sendiri Yang hari ini sedang kepanikan karena masih di uber-uber Sama yang namanya aplikasi pinjol Dan kami dari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 Hari ini kita pengen ngebahas belasan aplikasi pinjol yang ternyata sudah memberikan dan membuat laporan melalui asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia. Apa aja sih bang belasan aplikasi pinjol yang hari ini sudah membuat laporan dan mereka merasa dirugikan oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Loh kenapa seperti itu bang? Ternyata hari ini banyak aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu mencatut atau mengkloning atau mungkin membuat uh, aplikasi mereka itu mirip banget dengan aplikasi-aplikasi pinjol yang memang mungkin sudah berstatus legal OJK. Jadi per hari ini aku pengen mengingatkan banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita itu terkait tentang aplikasi ABC ini sudah legal OJK atau tidak. Kita udah sering nge-share ya. Aplikasi-aplikasi dan nama-namanya sudah kita share di video-video yang sebelumnya. Makanya hari ini kita yang harus menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait apa yang hari ini sedang kita jalani. Ya kan, apakah aplikasi yang hari ini kalian gunakan itu sudah legal OJK atau tidak? Kenapa tenornya cuma tujuh hari dan kenapa pula bunganya cukup terlalu tinggi? Oleh sebab itu coba cek apakah mereka sudah legal OJK atau tidak. Oke, baik. Ya, pada video kali ini ada belasan aplikasi pinjol yang merasa dirugikan karena aplikasi mereka itu aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini membuat aplikasi mereka itu hampir mirip. Ya. Apa aja sih bang aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang hari ini sudah melaporkan beberapa aplikasi pinjol ilegal yang sudah membuat mirip. Jadi khusus untuk di belasan aplikasi ini kalian harus hati-hati dan harus benar-benar teliti. ya Karena aplikasi pinjol itu sendiri sudah merasakan dibuat rugi karena yang ilegal ini membuat hampir mirip dengan nama-nama mereka. Ini ada yang pertama itu adalah dompet kilat dan yang kedua adalah aplikasi klik kami dan yang selanjutnya adalah aplikasi dana rupiah dan yang selanjutnya adalah aplikasi gradana mekar kemarin ada yang bertanya apakah aplikasi mekar sudah legal OJK atau tidak jawabannya sudah dan yang selanjutnya adalah aplikasi danain dan yang selanjutnya adalah aplikasi asetku klik A2C dana bagus pinjaman go ikimodal. Ada pundi siapa yang hari ini sedang memakai aplikasi ada pundi ada kami rupiah cepat dan indodana Nah itulah tadi deretan aplikasi pinjol yang merasa dirugikan Dan kalian hari ini ada nggak yang sedang merasakan dirugikan ya oleh aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan Atau mungkin kalian hari ini ada yang sedang merasakan teror dan intimidasi kah Jadi kalau seandainya ada Ya, kalian bisa melaporkannya melalui DM Instagram. Afi, kalian tinggal tulis saja di pencarian. Afi, ya kan? Dan gue yakin sih, ya, mudah-mudahan aja deretan aplikasi yang tadi mengatakan mereka merasa dirugikan oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal juga mudah-mudahan tidak merugikan masyarakat kita. Mudah-mudahan juga beberapa aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Khususnya untuk tim-tim debt collection. Kalian yang memiliki pengalaman dengan deretan aplikasi pinjol tersebut bisa menuliskannya dan mengirimkan pesan-pesannya ya. Kepada pihak OJK, ke AFP dan di kolom komentar di bawah video ini. Oke, jadi pada video kali ini aku tuh pengen mengingatkan bahwasannya sekelas aplikasi pinjolnya saja merasakan dirugikan. Hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu memang masih tumbuh subur di Indonesia. Dan kita yang hari ini dalam keadaan terdesak tanpa menambah pengetahuan dan wawasan langsung mengajukan beberapa uh, pinjaman dengan mengirimkan data-data pribadi kita Nah untuk kalian yang sedang terjebak di aplikasi-aplikasi pinjol coba cek yang pertama apakah aplikasi pinjol itu legal OJK atau tidak Dan yang kedua coba cek apakah aplikasi pinjol tersebut mengotorisasi handphone kalian Khususnya untuk kontak, foto, video, file, dan dokumen dan ini tuh segala macam. Jadi OJK sudah mengingatkan untuk semua aplikasi pinjol legal OJK itu Hanya boleh mengotorisasi tiga hal Kamera, microphone, dan location Tidak boleh lebih dari tiga hal tersebut Nah sekarang aku secara pribadi pengen bertanya nih untuk yang di produk pembiayaannya seperti beberapa aplikasi yang hari ini mengotorisasi kontak, file foto dan video loh mereka ini legal OJK loh ya apa beda aplikasi apakah berbeda ya kan aplikasi pinjol dan beberapa multi finance atau mungkin produk-produk pembiayaan nah kalian pasti tahu ya apalagi yang sudah lama banget memakai aplikasi ya kalian bisa ceklah sendiri ya kan Aplikasi produk-produk pembiayaan atau mungkin pay letter, pay letter itu banyak juga yang mengotorisasi kontak, banyak juga yang mengotorisasi foto, video, file dan lain sebagainya. Apakah ini berbeda atau tidak dan mudah-mudahan nanti bisa diberikan penjelasannya oleh pihak AFI dan OJK ya kan. Jadi guys kalian yang memang harus menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Ya kalau menurut aku secara pribadi sih sebelum semuanya benar-benar akurat ya... ...peraturannya sebelum benar-benar memang kuat ya kan... ...jadi hari ini banyak banget dari masyarakat kita itu yang... ...belum benar-benar merasakan manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol. Tentang kemudahannya oke okay, ya... ...gua cukup salut ya kan... ...karena hari ini kita dipermudah untuk melakukan pengajuan pinjaman uang itu ya... ...hanya secara online mengirimkan beberapa data-data pribadi... Tapi hari ini coba kalian hitung-hitung tentang biaya denda dan bunganya. ya. Aku terus menyuarakan agar pihak OJK dan AFP ini bisa kembali mengevaluasi terkait tentang biaya denda dan bunga. Kalau seandainya biaya bunga itu diperkecil lagi supaya masyarakat itu memang benar-benar merasakan manfaat. Dan yang kedua dengan gaya-gaya penagihan yang premanisme mengintimidasi meneror itu supaya diberikan sanksi yang tegas dan OJK kemarin sudah sempat mewacanakan ya kan enggak tahu ini udah jadi atau belum dan gua belum dapat informasinya apakah aplikasi-aplikasi uh, pinjol hari ini masih menggunakan uh, di luar dari tim mereka, di luar dari perusahaan mereka. Jadi sekarang debt collector atau mungkin debt collection itu tidak boleh uh, lain ya atau keluar dari perusahaan tersebut. Jadi tidak boleh kepada pihak ketiga dan keempat. Kemarin wacananya seperti itu nggak tahu ini udah jadi atau belum dan mudah-mudahan gua terus berharap ya kan kepada pihak OJK, Avi, Kemkominfo ya untuk memberantas habis semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang tuh udah tumbuh subur di Indonesia ini dan masyarakat sepertinya masih kurang ya terhadap uh, pemberitahuan dan edukasi-edukasi ya kan bagaimana kalau seandainya sudah telat 90 hari bagaimana kalau seandainya pinjol ilegal itu terus memaksa untuk membayar sejumlah uh, yang ada di aplikasi Sepertinya masyarakat hari ini membutuhkan itu ya kan membutuhkan informasi-informasi apabila untuk aplikasi pinjol ilegal tidak usah dibayar. Dan kita masih menunggu bahasa-bahasa dan pemberitaan seperti itu dari pihak API, dari pihak OJK ya kan. Walaupun Pak Menko Polhukam RI Alhamdulillah sudah seringkali menyampaikan pesan-pesan seperti itu supaya masyarakat kita tenang ya supaya masyarakat kita itu